Hai hai hai Salah satu tujuan wisata paling diminati di dunia adalah kebun binatang Dari orang tua hingga anak muda Semua berkumpul untuk menyaksikan berbagai macam hewan yang berada di dalam kandang Hewan-hewan ini sengaja diambil dari alam bebas Untuk dipelihara sekaligus sebagai hiburan juga tempat belajar Di kebun binatang kita bisa belajar berbagai jenis binatang Lengkap dengan kebiasaan-kebiasaannya yang super unik Memang kebun binatang adalah tempat yang menyenangkan. Namun hal ini akan segera sirna jika ada beberapa hewan buas yang lepas dan menyerang para pengunjung. Bayangkan ada seekor harimau atau beruang berlari ke arah kalian. Ngeri banget bukan? Hal tersebut ternyata sudah pernah terjadi di kebun binatang Toronto yang saat ini sedang menyelidiki sebuah insiden. Setelah beredarnya sebuah rekaman yang memperlihatkan ketika seorang wanita melompati pagar pelindung.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 wanita itu terlihat memanjat pagar dan meraih topinya. Sementara seekor harimau tersebut dipisahkan oleh pagar kedua yang secara tiba-tiba menerjang ke arahnya. Setelah mengambil topinya, wanita itu melompat kembali ke arah sekelompok penonton. Juru bicara kebun binatang Toronto mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian tersebut melalui sebuah video yang viral dan saat ini kebun binatang sedang mencari saksi yang dapat membantu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dalam video tersebut juga memperlihatkan jika sama sekali tidak ada staf kebun binatang yang berada di kandang harimau tersebut ketika insiden itu terjadi. Anggota staf yang ditugaskan di kandang harimau saat itu juga bertugas untuk mengawasi hewan lain di kawasan Indo-Malayan seperti macan tutul salju dan badak India di Kebun Binatang Toronto. Aksi nekat yang dilakukan wanita tersebut tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga pihak kebun binatang namun tidak sedikit juga kebun binatang yang menyajikan sebuah atraksi yang membawa pengunjung kebun binatang lebih dekat dengan hewan buas seperti kucing besar alias harimau yang tidak menjamin mereka selalu aman. Buktinya adalah musibah yang menimpa anak TK saat berkunjung ke kebun binatang di Jawa Timur yang belum lama ini terluka setelah diterkam bayi harimau benggala. Walaupun kemungkinan hewan buah seperti harimau memakan manusia sangat kecil, tapi bahaya bisa muncul ketika hewan tersebut merasa terancam oleh kehadiran manusia sehingga membuat insting menyerangnya keluar. Ya, insting harimau memang bisa saja muncul ketika pengunjung kebun binatang mendekat dan bergerak seakan-akan meniru mangsanya yang ketakutan. Selain itu, berteriak atau berisik juga bisa membuat takut kucing besar ini. Walaupun kedatangan banyak manusia akan membuat hewan tersebut takluk,